Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. E, seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan merespon sebuah video yang viral, yaitu tentang seorang pendakwah asal Tunis, negara Tunisia yang ketika diajak wawancara oleh seorang penyiar perempuan dia sama sekali tidak mau memandang wajah perempuan ini ya perempuan yang bernama Maisa Badis seorang wartawan dan reporter dari sebuah channel uh, pemerintah Tunis uh, dan dia memandu acara yang berjudul Labas yang artinya tidak masalah pada kesempatan wawancara ini televisi Tunis mendatangkan pendakwa yang bernama Syekh Khomis al -Majiri. Nah, langsung saja kita lihat bagaimana wawancara yang menarik ini terjadi. Pertama, merah. kali, awal ke dan dengan Eh, di sini, eh, reporter wanita itu menanyakan kepada Fomi Salmajri, apakah dia pertama kali wawancara dengan seorang perempuan? Dan dia menjawab, di tempat ini ya pertama kali saya datang kemari. Dan kemudian ditanya apakah dia menolak untuk diwawancara dengan seorang perempuan. Dia mengatakan tidak, saya tidak menolak untuk diwawancarai oleh seorang perempuan. Tapi syaratnya ketika dia tidak berhijab, tidak memakai jilbab, saya tidak akan pernah memandangnya secara langsung. Itu adalah hak saya, dia bilang begitu. Excelent. Uh, Al-Majri mengatakan, uh, selama saya bisa uh, menjaga diri saya untuk tidak memandang Anda secara langsung, dan uh, Anda tidak bersama saya di tempat yang tertutup dalam pengertian hanya berdua saja, dan di situ ruangannya tertutup ya. e, itu tidak menjadi masalah, itu adalah syarat dan itu adalah hak saya ketika saya diwawancara oleh seorang perempuan. Nah. Nah. Nah. <laughs> Kemudian si, apa namanya, Maisa Badis ini sang reporter merasa terheran-heran ya. uh, apa mungkin uh, nanti dalam wawancaranya ini Anda tidak sama sekali tidak bisa tidak memandang saya ya uh, Insya Allah kata dia saya bisa menjaga itu kata si Khomis uh, apa namanya famis uh, Al-Majiri yeah. ini menarik tentu video lengkapnya nanti ada di di di YouTube ya tapi bagian ini yang akan saya bahas dulu ya. <tik> <tik> si perempuan tadi heran dia tertawa bagaimana untuk pertama kalinya barangkali pengalaman dia mewawancarai seseorang tapi seorang itu tidak pernah menatap wajahnya. Oke. <tik> Lagi-lagi dia menegaskan itu hak saya gitu ya. <Sing> insya Allah Berarti kita tetap melakukan wawancara dengan syarat dan kondisi seperti ini Tanya perempuan itu dan kemudian kata si pendakwa, kata Syekh Khomis, ya insya Allah Insya Allah Allah ya. kata dia kalau anda memakai hijab, anda berjilbab, tentu uh, kondisinya akan berbeda. Kita bisa lebih nyaman untuk melakukan apa namanya wawancara. Oke. Okay ini eh, tentang video ini eh, eh, saya hanya memberikan sebuah catatan kaki yang pertama eh, saya melihat aspek positif dulu dari Syekh Al majiri ini betapa beliau komitmen terhadap ajaran yang diyakininya ajaran yang ditelahnya ajaran ajaran yang dipahaminya ya beliau adalah seorang pria yang prinsipil ya dia pegang teguh keyakinan dan Akidahnya itu dari sisi, po, apa namanya, dari sudut pandang e, tertentu e, bisa e, diacungi di jempol ya. E, yang kedua, e, penyiar e, e, cukup santai menanggapi keadaan yang demikian ya. Meskipun dia menyampaikan keheranannya, karena mungkin pertama kali berhadapan dengan seorang yang diwancarai dan tidak mau bertatap muka melihat wajahnya secara langsung. E, catatan lainnya adalah, e, saya tidak ingin memposisikan untuk menilai ini benar atau tidak, itu saya serahkan kepada masing-masing e, dari penonton ya. Tapi paling tidak saya berusaha memberikan sebuah pencerahan. Yang pertama bahwa eh, kita tidak bisa memaksakan keyakinan kita, pendapat kita kepada orang lain. Yang kedua, ketika berada dalam wilayah publik, ini ada aturan main, ada ketetapan-ketetapan yang juga kita harus hormati ya. Kecuali kita berada di rumah kita, maka siapapun yang masuk rumah kita, masuk perkampungan kita, masuk tempat kita, mengikuti aturan main kita. Tapi ketika di wilayah publik adalah wilayah kesepakatan bersama, hukum yang di situ itu yang berlaku yang harus kita, apa namanya, harus kita hormati. Dan Islam juga menghormati, apa namanya, ukut, bil ukut, setiap. Kesepakatan itu juga harus harus dihormati. Nah dan yang terakhir ya pandangan seseorang apapun itu harus kita hormati kecuali kalau kita mau mendiskusikan ya itu ada ruang tersendiri. Saya berusaha tadi mengambil nilai positifnya ya. Mungkin kalau kita bicara tentang pandangan apakah mutlak tidak bicara ini ini perlu sebuah diskusi ya. Apakah memang tidak diperbolehkan memandang wajah perempuan sama sekali? Ya, persoalannya kan bukan memandangnya ya kan. Apa persoalannya memandangnya? Kalau memandangnya berarti mutlak memandang tidak boleh. Kan memandang dengan disertai misalnya dengan syahwat, memandang dengan motif tertentu ya. Ya. Itu yaitu yang di barangkali ditekankan dalam fikih barangkali. Nah, ini perlu sebuah diskusi. ya kan Misalnya dalam Al-Quran adalah sebuah kitab, sebuah buku pencerahan. Dan di situ eh, dijelaskan misalnya ada perempuan-perempuan tertentu dalam usia tertentu. Ketika usia senja misalnya tidak diharuskan untuk berhijab meskipun atau kendor-kendor hijabnya enggak masalah tapi dikatakan ketika mereka tetap menjaga hijabnya itu lebih sempurna alhasil -al, ada titik-titik toleransi lah ini perlu kita diskusikan disinilah perlu adanya apa namanya pertukaran pendapat untuk kita saling memahami dan inilah realita pemahaman yang berbeda-beda tetapi apapun harus kita hormati meskipun kita punya sudut pandang yang berbeda Adana Allah wa iyakum wa salam.